Kali ini kita akan membuat sesuatu dari motor bekas ya guys ya. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Rain Deso. Channel ini membahas tentang kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. membantu channel kami agar lebih berkembang dengan cara mengklik tombol subscribe, like dan share. Oke, selamat menonton. Ini motor zaman dulu, ini motor tipe ya atau motor DVD DVD juga bisa motor Tamia juga bisa ini motor tape ya kemudian bahan yang kedua adalah saklar ya saklar 2 biji kemudian ini baut yang sudah dimodifikasi dikasih lem bakar ini ya ini ujung gearbox Tamia, ini bautnya ya Okay. Terus, yang ke berapa ini? Ini adalah gerendel sudah kerak ini, ya guys. Ya, gerendel pintu ini oke. Okay, langsung kita rakit saja, ya guys. Ya, okay, Langkah pertama ini tempatnya ditempatkan dulu, ya di sini. Terus, ini bautnya kita lem dulu, ya. Nah, ini kita taruh di sini, kita lem pakai lem bakar ya kasih lem bakar dulu seperti ini guys biar tidak goyang-goyang biar kering dulu ya ngeblur guys Nah. Enggak fokus ya. Seperti ini guys ya. Hasilnya seperti ini. Kita kencangkan lagi ya. Dilem lagi. hati-hati ngelemnya ya jangan sampai kena daleman murnya karena nanti akan sulit ya bautnya sulit masuk nanti nah seperti ini guys bisa dengan cara lain atau gilas juga bisa ya ini cara begini aja dulu Ya, kencang ya, udah, udah cukup. Kemudian ini tempel di sini ya, guys. Ya, kita tempel pakai lem saja dulu, ini karena buat simulasi saja dulu ya. Kalau nanti untuk aplikasinya, kita baut ya, untuk aplikasi di pintu. Kita lem saja dulu. Kemudian motornya juga dilem di sini. Kita lem di sini ya. Seperti ini. Seperti ini guys. Nah motornya dilem seperti ini. Kemudian saklarnya kita lem juga di sini ya guys ya. Nah ini untuk simulasi saja dulu kita lem saja Nanti untuk aplikasi di pintu kita baut ya Nah untuk sementara kita lem saja dulu ya guys ya Oke seperti ini Tunggu sampai kering dulu ya Nah seperti ini guys Tunggu sampai kering Oke setelah kering kita pasang bautnya ya guys ya. Ini bautnya Ini gear motor Tamia yang sudah dilem Di ujung bautnya ya Kita masukkan seperti ini hmm. Ini, guys. Nah, ini nanti kalau berputar, dia akan masuk ke sini, ya, guys. Ya, seperti ini. Oke, langsung kita solder dulu kabelnya. Oke, guys, langsung kita pasang saja kabelnya, ya, guys. Ya, kita pasang kabelnya ini. Ini dari... Nah, ini kemudian kita pasangkan ke sini, ya guys, ya yang tengah, ya seperti ini, kemudian yang ini. kita pasangkan yang tengah juga ya, tapi yang sebelah sini, nah seperti ini, kemudian ini kita jumper ya, ini kita jumper guys, nah ini yang sini dapatnya sini juga ya. seperti ini, nah. kemudian yang di sini kita jumper juga, kita dapurnya tengah juga sini. seperti ini ya, penampakannya. Kemudian yang sini kita silang ya guys ya. Nah, yang ini dapatnya larinya ke sini ya. Kita silang. Paling ujung larinya langsung ke ujung ya. ini. Ini disilang ini tujuannya adalah membalik putaran ya, guys ya. Membalik kutub positif negatifnya ya. Kemudian yang ini kita solder di sini ya. nah penampakannya seperti ini ini nanti dilepas ya biar enggak cetek-cetek ini ya biar enggak cetek-cetek ini nanti dilepas ininya nah seperti ini guys nah, di dipelesetkan ya nah seperti ini biar dia cuma ketekan gini aja ya nah seperti ini Oke langsung kita sambung kabelnya ya Ini untuk Tegangan DC 12 voltnya. nya Seperti ini guys Langsung kita coba saja ya guys ya Waktunya mencoba guys Oke guys waktunya mencoba ya guys ya Ini saya menggunakan adaptor 12 volt ya Ini bekas casan laptop ya Oke langsung kita colok saja ya Kita sambung ini kabelnya Kita sambung saja manual dulu, seperti ini ya, guys. Ya, nah, langsung kita coba. Ya. Nah, oke, guys, langsung kita cek ya. Nah, ini sudah maju ya. Nah, nah sudah maju, mundur, maju, mundur ya. Nah, ini untuk membuka, ini untuk mengancing ya batu ini guys oke terima kasih guys semoga bermanfaat